Penjaga kebun binatang adalah para profesional yang bekerja dengan tujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat dan merawat hewan di kebun binatang, akuarium, atau taman hewan. Para pekerja di kebun binatang berasal dari berbagai macam latar belakang, sehingga tidak ada satu cara untuk menjamin akan mendapatkan pekerjaan di bidang tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Menjadi penjaga kebun binatang memang beresiko. Kali ini penjaga kebun binatang di Meksiko menjadi korban serangan harimau hingga membuatnya tewas. Seorang penjaga kebun binatang bernama Jose de Jesus dinyatakan meninggal di rumah sakit setelah diserang harimau benggala di Paribas, Meksiko Barat. Detik-detik penyerangan terekam dalam sebuah video di sana terlihat Jose mulainya memberi isyarat pada harimau tersebut dari luar pagar kandang. Sementara itu, pemilik kebun binatang mengaku sengaja menyebarkan video penyerangan harimau pada Jose untuk menunjukkan dampak ketika penjaga lalai. Si pemilik merasa telah bertanggung jawab atas kematian Jose dengan membayar seluruh tagihan medisnya. Pada bulan lalu video lain menunjukkan nasib kurang baik datang pada seorang penjaga kebun binatang di Jamaika saat dirinya berusaha menunjukkan keramahan dan beratraksi dengan seekor singa. Dari video yang beredar di sosial media, diketahui penjaga kebun binatang tersebut adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin tur pengunjung di kebun binatang. Insiden yang terjadi pada Jumat 20 Mei 2022 tersebut bermula saat penjaga binatang yang sedang tur berusaha membuat pengunjung terkesan dengan membelai seekor singa yang berada dalam penangkaran. Dalam video yang beredar menunjukkan, awalnya penjaga kebun binatang tersebut menepuk-nepuk kandang singa dan mencoba untuk berinteraksi. Seekor singa yang berada dalam kandang terlihat sudah ingin menyerang. Penjaga kebun binatang itu tidak menyadari situasinya, ia justru tertawa seajarinya mulai digigit oleh singa tersebut. Situasi akhirnya berubah, penjaga kebun binatang tersebut berusaha untuk melepaskan jarinya. Tapi singa tersebut tidak mau kalah, dan terus berusaha menarik jari penjaga kebun binatang tersebut. Akhirnya petugas kebun binatang tersebut dibawa meninggalkan penangkaran, dan untuk ditangani lebih lanjut. Di tengah nasib buruk yang menderitanya, banyak para pengguna sosial media yang justru mengkritik kebun binatang dan penangkaran yang menjadikan binatang dalam kasus ini singa menjadi pusat hiburan para pengunjung yang datang. Menurut mereka, singa sudah seharusnya berada di alam terbuka dengan habitat liarnya, bukan berada di dalam kurungan kandang dan menjadi objek wisatawan. Kritik tersebut tidak mengherankan karena ternyata banyak penangkaran singa yang menjadikan hewan tersebut sebagai objek wisata seperti merasakan memelihara singa berjalan bersama singa.